Yamaha Aerox 155 Connected versi 2023. Awal November silam, tanggal 1 November tahun 2022, untuk menyambut akhir tahun 2022 dan awal 2023, Yamaha menyegarkan tampilan Aerox 155 Connected. Warna-warna barunya dibikin untuk makin menguatkan kesan sporty sesuai sasaran pengguna Aerox, yaitu anak muda yang pengen naik skutik tapi terlihat sporty, pantes jadi favorit anak SMA. Di varian standar ada lima pilihan warna, yaitu warna spesial Cyber City, Yellow Blue, Black Silver, Metallic Red dan Cyan Silver. Tidak hanya itu, ada juga warna spesial Cyber City yang mengadopsi tema street lifestyle tech, sehingga tampilannya kental dengan nuansa dunia cyber. Sementara untuk varian tertinggi, yaitu All New Aerox 155 Connected ABS, ternyata tetap mempertahankan nuansa premium dengan warna ikonik Prestige Silver dan Maxi Signature Black. Harganya All New Aerox 155 Connected Standard dipasarkan Rp 27.075.000 dan Rp 27.275.000 untuk varian warna special Cyber City. Sementara untuk tipe tertinggi, yaitu All-New Aerox 155 Connected ABS dijual dengan harga Rp 30.605.000. All-New Aerox 155 Connected merupakan salah satu seri tipe maksi milik pabrikan asal Jepang, Yamaha Aerox menjadi motor idaman anak muda karena desain matik bongsor dan sporty serta performa akselerasinya. Generasi terbaru dari Aerox 155 ini diluncurkan oleh Yamaha Indonesia pada 2022. Motor matik tersebut mendapatkan sejumlah pembaruan dengan penambahan fitur-fitur canggih. Teknologi yang dimaksud adalah full digital speedometer, handlebar switch control, smart key system, electric power socket, hazard lamp, smart motor generator. Led depan belakang, kapasitas bagasi yang besar hingga bantu belas lebar, dilansir laman resmi Yamaha. Berikut harga dan spesifikasi lengkap dari beberapa varian All New Aerox 155, connected terbaru 2023. Harga varian All New Aerox 155, connected 2023. Yamaha All New Aerox 155, connected. ABS Warna yang tersedia Maxi Signature dan Prestige Silver Harga Rp 30.805.000 OTR Jakarta Yamaha All New Aerox 155 Cyber City Warna yang tersedia Cyber City Livery Harga Rp 27.475.000 OTR Jakarta Yamaha All New Aerox 155 Connected Warna yang tersedia Cian Silver Metallic Red Black silver dan yellow blue, harga dua puluh rupiah, OTR Jakarta. spesifikasi mesin jumlah posisi silinder single silinder kapasitas mesin 155 cm3 diameter X langka 58,0 mm X 58,7 mm perbandingan kompresi 11,61 daya maksimum 11,3 kW 8000 revolusi per menit torsi maksimum 13,9 nm enam ribu lima revolusi per menit, sistem starter, elektrik starter, sistem pelumasan, basah, kapasitas oli mesin, total satu liter, berkala 0,90 liter, sistem bahan bakar, FI, full injection. tipe kopling kering, sentrifugal, automatic tipe transmisi, V-belt, tipe mesin, liquid kulit 4 stroke, SOHC. Spesifikasi rangka, rem depan, disc, ban belakang, 140 70 14 mc 62 p rem belakang, drum, tipe rangka, underbone, suspensi depan, teleskopik, suspensi belakang unit swing, Band Depan 110/80-14 minus MC53P Spesifikasi Dimensi Panjang 1980 mm x 700 mm x 1150 mm Jarak Sumbu Roda 1350 mm Jarak Terendah ke Tanah 143 mm Tinggi Tempat Duduk 790 mm Berat Isi 125 kg ABS Version 122 kg standard version, kapasitas tangki bensin 5,5 liter, spesifikasi kelistrikan, sistem pengapian TCI, baterai YTZ 7V, ABS version, NTZ 6V, standard version, tipe busi NGK CPR 8EA 9.